Kemampuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus sebagai pasukan elit TNI tidak perlu diragukan. Ini dibuktikan dengan berbagai prestasi di dalam maupun luar negeri yang ditorehkannya. Kopassus sendiri memiliki kemampuan yang luar biasa seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Ini yang menjadikan Kopassus disegani dunia internasional. Kopassus juga masuk dalam daftar 5 pasukan elit Indonesia yang disegani. Berikut ini kehebatan dan prestasi Kopassus yang diakui dunia internasional. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. KEMAMPUAN BELA DIRI Setiap pasukan elit di dunia punya bela diri. Jika peluru sudah habis, maka pertempuran akan dilanjutkan dengan pisau, bahkan tangan kosong. Ada beberapa bela diri yang dikuasai anggota Kopassus. Pertama adalah Yong Mudo, yang menjadi bela diri wajib militer di Indonesia. Anggota Kopassus juga menguasai seni bela diri merpati putih, dengan pernapasan dan tenaga dalam, mereka membuktikan mampu menembak dan berkelahi dengan mata tertutup. Penembak jitu, keahlian menembak sasaran secara tepat menjadi syarat mutlak anggota pasukan elit seperti Kopassus, sebab berbeda dengan pasukan biasa, pasukan elit menjadi andalan untuk menjalankan tugas-tugas penting yang tentunya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik yang diselenggarakan pada Desember 2006, personel Kopassus meraih juara penembak JITU atau sniper. Canggihnya, senjata yang digunakan merupakan senjata buatan bangsa sendiri yang diproduksi oleh PT pindah sementara di posisi kedua diraih oleh pasukan elit Australia. Membebaskan banyak sandera Kopassus telah menorehkan catatan tinta emas dalam mengemban setiap misi. Salah satunya operasi pembebasan Sandra di Banti, Papua akhir tahun 2017 lalu. Jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari kampung Kimberley sebanyak 344 orang. Kopassus latih pasukan militer negara lain. Kehebatan dan kekuatan yang dimiliki Kopassus tidak perlu diragukan lagi. Ini yang membuatnya disegani militer negara lain. Bahkan sejumlah negara di dunia meminta Kopassus untuk melatih pasukan militernya, seperti negara-negara di Afrika Utara dan Kamboja. 80% pelatih militer di negara-negara Afrika Utara diketahui menggunakan pelatih militer dari Kopassus. Para perwira Kopassus ditugaskan untuk melatih pasukan militer yang dimiliki negara-negara di benua hitam itu. Sementara itu, Kamboja juga telah lama menggunakan pelatih militer dari Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang dilatih Kopassus adalah pasukan khusus bernama Batalion Parakomando 911. Pasukan itu merupakan bagian dari tentara Kerajaan Kamboja atau Royal Cambodian Army. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.